Baik, satu semester sudah lalu dengan cepat ha? Saya masih ingat hari pertama kuliah pengenalan Tapi hari ini sudah sampai kuliah akhir Minggu depan tak ada kuliah Jadi kita boleh tumbuhkan masa untuk ha? membuat revision uh, Dalam kuliah ini sebenarnya saya cuma nak Wrap up ataupun memberi kesimpulan kepada keseluruhan khusus ini uh, Dengan impas kembali apa yang kita telah belajar Dan juga pada hujungnya saya akan Menunjukkan beberapa contoh soalan dan contoh jawapan Tetapi itu cuma contoh saja okay? Jangan harap-harap bahawa dia akan keluar Saya cuma nak menekankan apakah cara yang baik sekali untuk menjawab Supaya kita tidak menyeleweng ha, daripada Uh, apa yang dikendaki um, peperiksaan untuk khusus ini saya rasa jadual waktu peperiksaan sudah keluar dan telah ditetapkan pada 9 hari bulan Jun waktu petang tempat dia saya tak tahu lagi ha, mungkin ha? DKS ah apa buat dalam dewan kuliah oh huh. DKS pun macam tu kan? Tak apalah kita 50 lebih saja. Jadi mungkin cukup dah. Ha. Baik ya. Okey. Sebenarnya ha, saya menawarkan 8 soalan dalam peperiksaan akhir. Kita perlu jawab 4 saja. Empat. Semuanya adalah soalan AC. Tak ada objektif. Ha. Semua AC. Dalam masa 3 jam. Baik uh, untuk imbas kembali kita lihat apa yang kita telah belajar sebenarnya anda tidak rasa i uh, saya telah membahagikan struktur khusus mengikut tiga bahagian bahagian pertama itu ialah bahagian kaji iklim fizikal di mana kita belajar tentang unsur-unsur iklim uh, uh, macam sistem macam hari sebagai uh, sumber tenaga bahangan bumi dan keseimbangan faktor-faktor mempengaruhi bahangan uh, kitaran dan musim ciri-ciri atmosfera semuanya adalah kaji iklim fizikal kita tidak ada uh, kaikan dia kepada sistem lain ha? so, kestabilan atmosfera, jisim dan sebagainya kemudian, kita ada bahagian uh, yang berkait dengan pencemaran dan iklim dan juga pemanasan global ha? Itu adalah satu lagi uh, penekanan dalam khusus ini sebab isu pertama sekarang uh, yang mempengaruhi masyarakat dunia adalah pemanasan global, perubahan iklim, El Nino uh, dan sebagainya. So, itu adalah satu bahagian yang sangat penting ha? dan yang mempengaruhi kita di Malaysia, Asia Tenggara adalah jerebu. Kemudian uh, bahagian C adalah berkait dengan kaji iklim gunaan, yaitu bagaimana uh, iklim boleh diaplikasikan kepada masyarakat manusia. Jadi kita akan telah uh, menyentuh dan meninjau tentang bagaimana iklim itu sebagai sumber uh, iklim itu sebagai uh, pengaruh dalam seni bina, dalam pertanian, dalam industri, uh, dalam kesihatan uh, tenaga suria sebagai tenaga masa depan dan juga sebagai bencana ha? dan akhir sekali bagaimana manusia berinteraksi dengan iklim jadi pokoknya ada tiga bahagian yang penting itu jadi fokus saya uh, dalam peperiksaan itu saya akan ambil soalan dalam ketiga-tiga bahagian itu bukan semuanya dari satu bahagian jadi ketiga-tiga bahagian pun ada soalan yang akan ditawarkan ok jadual kuliah kalau kita masih ingat ha? mulai minggu pertama adalah sebegini ha? Topik-topik uh, dia, kuliah 1, 2, 3 Fokus kepada uh, pengenalan dan juga Kenapa perlu kita kaji iklim uh, Apa kepentingan iklim Pendekatan sistem dalam iklim Tenaga dan perkaitan dengan iklim tu kuliah 1, 2, 3 Kuliah 4 dan 5 Khusus uh, menekankan tentang Matahari sebagai sumber tenaga tunggal bagaimana matahari mempengaruhi iklim tenaga dan sebagainya kemudian kuliah 6 dan 7 fokus kepada kemusiman perubahan musim bukan sahaja di luar negara tetapi juga di Malaysia dan dalam minggu keempat kita telah Menjalankan satu lawatan ke Taman Negara Pulau Pinang ya, Kadang-kadang kita ada masa yang seronok ha, Masa itu sedang kita membuat sedikit ha, kajian ha, Memantau iklim dan sebagainya ha, Masih ingatlah kita di Taman Negara Pulau Pinang Dan ha, eloklah kita ingatkan apakah kepentingan hutan ha, Taman Negara Pulau Pinang ha, Dengan kaitan dia dengan iklim Bagaimana hutan itu mempengaruhi iklim dan iklim itu mempengaruhi hutan. Selanjutnya, kita beralih ke atmosfera, meneliti tentang ciri-ciri atmosfera, fungsi dia dan sebagainya. Atmosfera sebagai sangat penting, melindungi manusia. Perkaitan dengan itu, kita mengkaji tentang ozon. Ozon sebagai satu lapisan yang sangat penting untuk memperlindungi manusia dan juga hidupan lain daripada Sinaran Merbahaya Kemudian Kuliah 12-13 beralih kepada pencemaran udara berbagai unsur pencemaran sumber-sumber pencemaran semula jadi dibuat oleh manusia dan juga yang interaksi antara kedua Kemudian bagaimana kita juga melihat jenis-jenis pencemaran macam jerubu, uh, ribu, pencemaran primer, pencemaran sekunder dan juga bagaimana kita menangani isu ini. Okey. Terusnya uh, kuliah 13 adalah berkaitan dengan iklim di bandar, bagaimana iklim di bandar itu berbeza daripada iklim di desa atau di luar bandar. Kita telah meneliti tentang suhu, tentang kubah habo, tentang uh, pulau haba bandar, macam-macam ha? dalam situ ...menyebabkan iklim di bandar begitu unik yang berbeza daripada di luar bandar. Kemudian kita terus meneliti tentang kestabilan atmosfera... ...bagaimana atmosfera boleh jadi stabil, tak stabil dan juga keadaan stabil bersyarat. Seterusnya, topik yang sangat hangat pemanasan global yang sekarang mempengaruhi masyarakat dunia... Semua negara telah dipengaruhi dan menjadi isu berdebatan antara bangsa yang sangat-sangat menakutkan eh, masyarakat dunia ialah pemanasan global. Kita telah meneliti tentang sebab-sebabnya, bukti-bukti nya dan juga cara-cara menangani isu itu dari segi uh, global antara bangsa, daripada segi uh, nasional dan juga dari segi individu. Uh, iklim aplikasi iklim ha, ataupun iklim uh, kaji iklim gunaan, kita telah meneliti tentang bagaimana seni bina dipengaruhi oleh iklim, bagaimana kita boleh uh, menghasilkan seni bina mesra ha, atau hijau yang tidak mempengaruhi iklim, kemudian uh, agro iklim, iklim dengan pertanian. Ha iklim dengan industri dan dalam industri itu ada sub-bahagiannya industri pelancongan industri uh, sederhana dan kecil IKS dan juga industri pembuatan ha? beberapa industri ha, telah diambil sebagai contoh kuliah 12 adalah berkaitan dengan bencana iklim ha? termasuklah ribut, banjir, kemarau dan sebagainya Uh, dan juga 12 iklim uh, kuliah 12 adalah iklim dengan kesihatan kita telah memberi fokus kepada uh, demam denggi sebab dia banyak mempengaruhi uh, orang di Malaysia. Okay. Demam denggi tapi selain dari demam denggi ada juga malaria dan sebagainya. Seterusnya uh, kuliah 22 dan 23 adalah berfokus kepada sumber air dan juga iklim sumber air sangat penting, sedang kita berbincang di sini, kawan-kawan kita di Selangor ada catuan air, tapi baru-baru sudah berhenti saya rasa tetapi diramalkan El Nino akan datang pada bulan Jun, Julai dalam tahun ini dan diramalkan El Nino itu lebih hebat lebih teruk berbanding dengan tahun 97 tahun 97 el nino besar sangat besar uh, telah membawa kemarau yang besar yang panjang dan juga juga telah menyebabkan krisis air uh, di merata tempat di Malaysia termasuk juga Pulau Pinang uh, so mungkin pada masa depan ni uh, yang terdekat ada juga masalah besar dari segi krisis krisis air kemudian uh, Kuliah 24 adalah berkaitan dengan kumpulan udara Bagaimana kumpulan udara mempengaruhi iklim Dan kuliah 25 ini kuliah terakhir Saya akan bincang tentang Imbas kembali seluruh kursus Kemudian yang pokok sangat mungkin menarik Perhatian semua orang adalah Bagaimana kita nak jawab soalan Soalan-soalan itu adalah contoh saja Jadi saya pilih untuk Uh, sebagai contoh bagaimana kita boleh mendekati dan mendapat uh, makan yang baik tapi dia bukan ramalan sualan ha? macam ramalan cuaca ok 9 Jun adalah exam pukul 2 petang 2 petang kan sebab dia bukan Jumaat. kalau Jumaat pukul 3 uh, dan dia DKS Singapura, ha? Dewan Kuliah Singapura Saya akan menawarkan 8 soalan, anda pilih 4 ha? 8 soalan itu diambil dari ketiga-tiga bahagian A, B, C A, kaji iklim fizikal B, uh, perubahan iklim, pemanasan global dan pencemaran Dan bahagian C itu kaji iklim gunaan atau aplikasi Dan anda perlu jawab 4 soalan dari 3 jam saja Dalam masa 3 jam, semua soalan adalah soalan esay dan setiap soalan membawa 25 makar Tak ada perbezaan Jangan jawab 3 soalan Jangan jawab 5 soalan okay? Jawab 4 saja Setiap tahun ada orang jawab 3 Ada orang jawab 5 Sering ada orang jawab 6 pun ha, Ini menyusahkan kita sebab Bila jawab 6 Pemeriksa kena periksa semua Dan pilih 4 yang terbaik Dan bila ini mengacau pemeriksa ha, Mungkin makar dia akan sangat marah Jawab empat sahaja ha? Jangan lebih, jangan kurang Okey Contoh, solan satu Bincangkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi taburan bahangan suria di permukaan bumi Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah bahangan yang kita terima di atas permukaan? Okey Sebelum jawab, kita jangan tembak dulu. Kita kena rancangkan. Sebenarnya, kita boleh kelaskan faktor-faktor itu dalam tiga kumpulan, kan? Kumpulan faktor utama itu adalah faktor-faktor angkasa. Sebelum sampai itu, di angkasa itu juga sudah ada faktor. Kemudian, bila sampai masuk atmosfera, ada faktor-faktor dalam atmosfera yang mempengaruhinya. Dan sampailah permukaan, barulah ada faktor-faktor di permukaan yang juga mempengaruhi dia. So, kita harus ada Jawapan dalam tiga-tiga kumpulan ini. Jangan pula kita menumpukan semua jawapan kita satu faktor saja. Ha? Apa akan terjadi sekiranya jawapan kita hanya mengandungi faktor angkasa saja. Yang lain tak ada. Tapi kita jawab dengan sungguh baik. Ha? Tulis satu buku dalam faktor-faktor angkasa. Anda-anda ha, hanya boleh dapat tiga persatu daripada jumlah maka. Jadi 25 kalau jawapan sungguh baik pun. 25 bahagi dengan 3. 7 atau 8 makas saja. Sebab dua dua faktor lain UT tidak sentuh pun. Ha? Kalau you jawab dengan sangat baik, faktor 1, faktor 2 3 you ada. Satu jawapan, ada dua jawapan. 3 3 pun ada, mungkin boleh dapat lebih. Okey, jadi jawapan kita merangkumi semua tiga kumpulan ini. Mesti ha? Katakan kalau kita ada 3 ni, uh, you ada 3 dalam tiga faktor dalam satu. Kumpulan satu tiga nombor dua dua dalam tiga ada lapan faktor. Ha, jadi itu adalah jawapan yang baik. Uh, okay, jika jawab dengan betul lah kan. Ha, bukan ada faktor tapi tak betul pun. Okey, Faham? Ha? Okay. So setiap jawapan itu, setiap soalan itu dia ada skema dia. Ha? Bukan bukan tembak saja, macam rambang. Dia mesti merancang dia yang baik. Tengok jumlah dia ada begitu banyak. A B C D Faktor A itu ada empat, faktor B itu ada dua, faktor tiga itu ada lima juga. Jumlah ada Sebelas faktor. Okay? Kalau anda tiga, tiga, tiga, sembilan, you boleh dapat A. Dua, dua, dua, tak boleh dapat A. Mungkin Paling baik pun dapat B saja. Okey? Daripada sebelas faktor itu Sekurang-kurang mesti ada tujuh atau lapan. Dan juga Daripada semua kumpulan. Ha? saya tidak harap bahawa anda boleh jawab semua, 11 dari 11 atau kadang-kadang 11, you ada 12 itu mesti A plus lah kan ha. kalau macam begitu ada 11 waktu ada 7 atau 8 sudah memadahi kalau jawab dengan baik anda boleh dapat A ok faktor-faktor mesti ha, merangkumi ketiga-tiga kumpulan setiap huraian itu mesti sokong dengan data mesti bincang jangan bincang saja salah satu faktor di angkasa yang mempengaruhi matahari uh, apa ni uh, jumlah bahangan adalah jarak antara bumi dengan matahari itu berhenti dah mestilah sebut jarak dia berapa jauh bandingkan jarak itu dengan marik dengan jupiter uh, baru dapat huh, bukti itu ha huh. mesti ada data macam itu untuk menyokong menyokong faktor itu Ataupun bila kita bincang tentang orbit bumi, orbit bumi mengelilingi matahari juga mempengaruhi uh, apa ni jumlah yang diterima sebab ada semester masa-masa uh, tertentu bumi sangat dekat, ada masa tertentu bumi lebih jauh. Habis berhenti. Tapi berapa jauh, berapa dekat tak sebut. Kena sebutlah. Masa perihelion, jarak dia begini ah, lebih. Ha? Masa aphelion dia jarak begini, ha, kurang. Ha, so data itu mesti ada. Okay. Saya rasa semua orang boleh tembak macam itu, tapi cuma mesti data dia tak ada, mesti ada bukti dia, ha? sokong dengan data, dengan bukti. Dan kalau boleh dengan contoh dan kulit juga kalau boleh dengan gambar rajah. Saya rasa untuk orbit bumi, perlulah kita lukis gambar rajah orbit itu, ha. walaupun bukan cantik-cantik macam Latt, ha? Dato' Latt, kita lukis juga yang boleh nampak dah. Ha. Impact meteorit tak perlu gambarlah kan. <laughs> Impact meteorit perlu jelas saja. Ha? Bukan semua mesti ada gambar saja, ha. Okay? yang boleh pakai kita boleh pakai, ha. Kalau tak perlu janganlah kan. So saya tidak akan bincang semua sebab semua benda itu you sudah tahu. Semua, di sini saya akan menekankan cara untuk mendekati soalan saja, kan? Saya harap benda itu you sudah tahu atau faham dan kuliah pun sudah ada, ha. Okey. Soalan kedua Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kitaran hidrologi. Kitaran hidrologi. Ha? Jadi, uh, pertama kali kita kena huraikan apa maksud itu kitaran hidrologi. Ha? Dia merupakan perubahan fasa air uh, dalam tiga fasa itu. Cecair, wap dan juga pepejal. So, huraikan benda ini secara ringkas. Kemudian barulah kita bincang faktor-faktor dia. Salah satu faktor itu ialah iklim. Suhu dia, tekanan, kerpasan, angin dan lain-lain akan mempengaruhi sejatan. Semakin panas suhu, semakin banyak sejatan. Ha? Dan seterusnya. Kemudian badan air, mesti ada badan air. Semakin besar badan air, semakin banyak sejatan. Tak ada air macam mana-mana mahu sejat. Sejat dari mana mesti ada satu sumber. Ha? Macam laut, tasik dan sebagainya. Ha, dalam gurun itu batapapa panas, matahari pun tak ada guna sebab tidak ada badan air, okay? Kemudian tumbuhan juga sangat penting sebab mempengaruhi perpeluhan. Misalnya hutan, ha, hutan khatulistiwa juga banyak air boleh tersejat ke atas melalui perpeluhan. Kemudian selain itu cerun dan aspek. Setengah cerun menghadap matahari lebih tinggi sejatan dia. Yang terlindung itu tidak, ha, sebab terlindung. Terlindung daripada matahari terlindung daripada hujan dan sebagainya. Awan, kabut dan kabus juga terus mempengaruhi ha, kitaran. Bila sudah ada kabus dan uh, awan sudah atmosfera uh, sudah tepu dengan lembapan jadi sejatan tak boleh berlaku lagi sebab sudah tepu. Sungai juga mempengaruhi sebab membawa air ha, uh, daripada hujan balik kepada laut. Air bawah tanah juga merupakan simpanan pada masa kering, air itu boleh naik ke atas dan akhir sekali sangat-sangat penting adalah manusia. Saya rasa bila kita diperlukan untuk bincang faktor, salah satu faktor yang kita tidak boleh lari ialah manusia. Sebab manusia boleh membina empangan, manusia boleh membuat macam-macam untuk mempengaruhi sejatan. Ada baik dan juga ada buruk, kena dua-dua bincang yang positif dan negatif. Uh, pengaruh manusia itu ok terus ke nombor tiga, saya ada sembilan contoh soalan, ha? kena cepat sikit huraikan konsep pendekatan sistem dan bincangkan faktor-faktor mempengaruhi sistem atmosfera, jadi kita anda mesti tumpu kepada sistem atmosfera, tak boleh ambil contoh lain tak boleh ambil hutan, sungai ataupun uh, kilat ataupun uh, angin ha? kita hanya boleh tumpu kepada sistem atmosfera sebagai contoh lalu bincang pendekatan itu So, mula-mula kena bincang apa itu pendekatan sistem. Nah, Sistem itu adalah apa, pendekatan sistem ia adalah apa. Semua itu telah saya buat dalam kuliah. Dan lepas itu barulah kita bincang faktor yang mempengaruhi atmosfera. Apa itu atmosfera. Okay. So, sebenarnya dalam huraian pertama itu, bukan saja perlu huraikan apa itu sistem. Perlu kita huraikan pendekatan sistem dan juga sistem atmosfera dalam situ secara ringkas ha? setengah muka surat lepas tu barulah bincang faktor dia matahari sebagai satu faktor yang sangat penting sebab dia adalah sumber tenaga atmosfera itu sendiri dari segi pantulan, serakan, serapan semua proses-proses itu saya telah bincang secara mendalam kemudian uh, biosfera sendiri sebab berinteraksi dengan atmosfera litosfera, tanah, hidrosfera Kriosfera adalah ais. Semua itu mempengaruhi kitaran hidrologi sebab menyumbang air kepada atmosfera dan menggerakkan kitaran itu. Okay. Dan akhir sekali manusia. Jadi okay. so, semua faktor itu boleh mempengaruhi dari segi positif dan negatif. Tolonglah bagi contoh dan sebagainya. Okey, soalan nampak kata iklim merupakan sebab utama membawa kepada kemustahkan sistem hutan di dunia? Bincangkan. Soalan macam begini, memerlukan pendirian. Kalau anda just bincang saja tidak ada pendirian, tidak akan dapat A. Sebab soalan itu minta pendirian anda. Minta pendapat anda. Adakah setuju atau tidak? Anda boleh setuju atau tidak setuju. Yang penting, beri sokongan, beri bukti dia. Setuju, ada bukti tidak. Tak setuju, ada bukti tidak. Tapi mesti pada hujung soalan itu, mesti anda mesti ada pendirian. You tak boleh berdiri di atas pagar, ok? Adakah kemusnahan hutan disebabkan semata-mata oleh iklim? Memang kalau setuju anda akan terperangkap, you tak boleh setuju Sebab iklim hala hanya satu daripada faktor yang menyebabkan hutan itu musnah sebab iklim berubah Tapi yang penting itu adalah faktor-faktor lain Lebih penting adalah faktor manusia yang membalak, betul kan? Ha? Menebang hutan dan sebagainya. So mula-mula kena bincang tentang apa itu sistem hutan. Kenapa hutan dipandang sebagai satu sistem terbuka macam-macam. Kemudian perlu juga kita uraikan sedikit tentang apa jenis hutan yang terdapat di dunia macam hutan katulistiwa, hutan savana dan macam-macam. Tak perlu panjang, cuma just menunjuk bahawa anda faham apa itu sistem hutan. Kemudian barulah bincang faktor-faktor yang mempengaruhi kemusnahan. Apakah ancaman yang menyebabkan hutan itu semakin uh, kurang di dunia? Ha? Sebab dia iklim memang suhu kilat itu menyebabkan hutan terbakar kan? Ha? Menyebabkan kebakaran hutan. Kepasan angin awan boleh membawa banjir. Banjir juga boleh uh, memusnahkan hutan. Itu secara semula jadi. Okay. selain itu hidrologi gua mempengaruhi ha, uh, hutan sebab tsunami misalnya semua, semua bakau ha, boleh dimusnahkan disebabkan tsunami uh, disebabkan hujan asid ha, hujan berasid jika berlaku gunung berapi berlaku air hujan campur dengan habuk-habuk uh, boleh jadi asid asid itu boleh mempengaruhi memusnahkan sudut so, dari segi hidrologi tumbuhan lain tumbuhan lain tu membawa penyakit ha, penyakit hutan itu merebak dan semua pokok mati ha? juga boleh menyebabkan uh, hutan itu musnah disebabkan oleh penyakit, ha? penyakit pokok itu sendiri dan juga pokok-pokok itu menjadi persaingan kepada pokok. Ha? Satu contoh yang baik adalah uh, apabila uh, setengah tumbuhan dibawa daripada tempat lain masuk dalam satu hutan, tumbuhan itu uh, adalah parasit dan dia semakin lama dia uh, menjajahi tempat-tempat tersebut. -tempat, yang uh, digunakan oleh pokok-pokok asal pokok asal tidak dapat bertanding dengan yang pokok baru ini So itu sebab pokok asing so, itu juga boleh memusnahkan hutan cerun aspek ha, setengah cerun itu terlindung atau uh, tanah runtuh berlaku juga boleh memusnahkan hutan sungai, ha, aliran sungai hakisan juga boleh mempengaruhi hutan air bawah tanah serangga binatang sangat penting juga sebab serangga binatang mempengaruhi pendabungaan dan juga boleh membawa penyakit kepada pokok dan sebagainya manusia, saya tengok akhir sekali manusia dan saya rasa manusia adalah besar sekali faktor besar sekali menyebabkan hutan itu semakin musnah disebabkan oleh penyahutanan, pembakaran hutan membina empangan, pertanian Tengok banyak Perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia itu mengancam uh, hutan. Setiap huraian mesti sokong dengan data, dengan contoh dan juga kalau boleh dengan gambar ajar. Nombor lima, bincangkan unsur-unsur iklim sebagai sumber asli dan bencana alam. Sumber asli. So, Jadi, jawapan macam begini, harus kita agihkan masa separuh untuk sumber, separuh untuk bencana. Sebab iklim itu kita kena bincang dia sebagai sumber dan juga sebagai bencana sebagai sumber tengok ah sumber tenaga suria tenaga suhu kerapan angin semua adalah sebagai sumber kenapa kita bincanglah tenaga suria itu mungkin kita dapat lah solar energy suhu itu kepanasan kita dapat digunakan lah suhu itu untuk memanaskan. Uh, suhu itu juga uh, penting untuk pelancongan. kerpasan adalah sumber air. Angin juga adalah sumber tenaga dan sebagainya. So, tengoklah semua ni kena bincang. Banyak sekali ha sebagai sumber. Sebab itu bahaya solan macam begini, nanti kita tidak cukup masa untuk jawab bahagian nombor dua itu, itu bencana. So, kena agihkan masa dengan yang baik. Okay? Iklim sebagai bencana juga banyak faktor kena bincang. Ha? Tenaga suria pada satu masa adalah baik Tetapi kalau berlebihan Mempengaruhi penyakit ha, Juga menyebabkan ha, apa Sunburn Menyebabkan kanser kulit dan macam-macam Juga menjadi bencana So, banyak sekali Apa yang berlaku Jika kita sudah jawab dengan sangat baik Dalam satu bahagian Tapi tak ada masa Tinggal dua minit saja Perperiksaan akan tamat Ini, ini soalan empat kita sudah jawab ini dengan betul sekali. Ha, bagus sekali. Semua faktor sudah ada tapi bahagian B tak sempat jawab macam mana? Ha, kita boleh bagi point form. Kita bagi point form, ha, tak ada masa. Ha. Okey, lepas tu point form buat macam begitu. So pemeriksa tahu ah, ini budak faham tapi tak ada masa. Ha. Tapi jangan merayulah dalam situ, ha. Tak boleh tak boleh merayu, ha. Okey. Contoh nombor enam kenapa unsur-unsur iklim agak berbeza antara Kuala Lumpur dengan Hulu Langat? Kuala Lumpur itu bandar, Hulu Langat itu desa. Ha? Jadi jawapan adalah diperlukan membandingkan iklim di bandar besar dengan iklim di luar bandar. Itu saja. Okey, sebenarnya. Kalau anda tak faham apa itu Hulu Langat juta apa ya tak boleh jawab benda ni. Ha? Okey. Faham? Ah? Sebenarnya ditanya, apa yang ditanya adalah perbezaan iklim di bandar dengan di luar bandar. Okay. Ululangat merupakan kawasan desa yang diliputi oleh hutan. So, kita kena bincangkan semua unsur-unsur ini lah. Huh? Suhu, bahangan suria, komposisi udara, huh? uh, kerpasan, angin, kelembapan dan lain-lain dan itu kita boleh dapat dari uh, kuliah dalam iklim bandar. Okey, ada perbezaan tu. Soalan 7, apakah daya-daya menghasilkan angin monsun? Bincangkan bagaimana angin monsun mempengaruhi geografi manusia di Malaysia. Jadi ada dua, bahagian A itu apakah daya-daya? Daya itu ada empat. okey. Saya akan bincangkan. Kemudian bahagian B itu bincangkan bagaimana angin monsun mempengaruhi geografi manusia. Apa itu geografi manusia? Geografi manusia macam pertanian, macam ekonomi, macam budaya, uh, pelancongan, itu geografi manusia, okey? Jangan pincang pula bagaimana angin monsoon mempengaruhi suhu, suhu itu geografi fizikal. okey? Contoh jawapan ada dua bahagian, Dua daya-daya ada empat lah huh? Daya gradient, uh, tekanan, daya coriolis dan daya geseran Macam begini, okey? Kena bincangkan ha, pengaruh bagaimana tekanan tinggi berlaku pada angin monsun Timur Laut itu dan pada masa sama tekanan rendah di Australia angin itu bergerak tengok yang biru cerah itu daya cerun tekanan sebab ada cerun sangat tekanan tinggi ini setengah tekanan rendah so, dapat satu cerun ha, itu ialah daya cerun kemudian apabila angin bergerak ditarik ke kanan oleh daya Coriolis D.K. Ha, Ha, bukan demon kuliah, daya koralis ha? Ditarik ke kanan, yang hijau itu ha, Itu daya nombor dua okay. Dan juga apabila meniup di atas daratan Atau meniup di atas bandar Dia ada geseran, so derma tiga itu Daya geseran okay. Walaupun geseran itu kurang kuat Berbanding dengan uh, daya cerun Ataupun dengan daya koralis Geografi manusia itu perlu bincang Adalah Pertanyaan pertama sekali, monsun Timur Laut itu membawa banyak hujan kepada Timor dan sangat penting untuk penanaman padi. Okay? Seluruh musim penanaman padi di Pantai Timor itu bergantung kepada datangnya angin monsun Timur Laut yang membawa hujan yang lebat. Okay? Aa, sekarang ini disebabkan oleh adanya ancaman El Nino sedang dibincangkan oleh kerajaan aa, tentang bagaimana kita nak agikan Ataupun nak mulakan uh, musim penanaman, Barangkali perlu ditangguh ha? Macam kita punya latin dance Perlu ditangguh sebab uh, Perperiksaan sudah datang Ramai orang sudah cakap uh, Batalkan, bukan batalkan, ditangguhkan Semesta depan okay? Semesta depan saya cuba Untuk buat uh, Kokeh ha? harap, harap boleh ha? Sedang kita bersenang Boleh dapat kokeh, ada maka juga Okey, ada sebarang soalan? Saya kena terus cepat. Okey, ini pengaruh positif dan ada pengaruh negatif pula. Ha, tengok. Ini geografi manusia. Apa yang dimaksud oleh bahaya dan bencana? B. Itu A. B. Merujuk kepada salah satu bencana di negara anda. Huraikan sebab-sebabnya dan langkah-langkah mengatasinya. Senang sekali kita cari banjir. Ha? Sebab banjir adalah... Bencana yang besar sekali Belanda, uh, Malaysia So, bahaya dan bencana senang saja lah ha? Bahaya adalah satu keadaan yang mengancam, Tapi belum berlaku ha? Tetapi bencana sudah berlaku Dan juga bencana itu membawa kesan yang teruk Yang serius Bagi contoh-contoh dia okay? Kejadian melampau, melapotaka pun ada Semua ada Definisi banjir ya perlu diberikan jenis-jenis uh, banjir ini barangkali tak perlu ha, sebab kita menumpu kepada Malaysia saja. Ah uh, okey. Banjir monsun di Malaysia disebabkan oleh apa? Guna peta untuk menghuraikan angin monsun membawa banjir monsun. itu dia. Setiap kali monsun timur luar berlaku, terdapat banjir musiman di sepanjang pantai timur Kelantan Terengganu, Pahang, dan baru-baru ini Johor. Ha? Masa dulu Johor tidak dipengaruhi, tapi sekarang Johor pun sudah dapat. Ha? Ini banjir kilat adalah disebabkan oleh perubahan, permukaan bumi di bandar khususnya. Tukar dari hutan kepada yang ini, ha? menyebabkan banjir kilat. Sebab tidak ada pokok untuk menyerap air dan juga air hujan tidak boleh menyerap ke dalam sebab di kawasan bandar itu semua terdiri dari simen, tidak tel, aa, permukaan tidak telap air. So, cepat-cepat hujan masuk dalam longkang, cepat-cepat masuk dalam sungai, sungai tidak ada masa untuk menyalil. Ha? cepat sekali berlaku ni. So, kita teruskan dengan apa langkah untuk menangani dia? Banyak ha Dah kita boleh buat empangan, ha kita ada sebenarnya dua kumpulan uh, langkah. Satu ialah langkah berstruktur. Langkah berstruktur adalah membina, macam membina empangan, itu struktur engineering, kejuruteraan. Membina terusan, membesarkan uh, itu ha, uh, arus ataupun uh, laluan sungai, uh, mengadakan pintu pasang surut, saliran mesra alam macam-macam Itu memerlukan pembinaan. Kemudian kita ada langkah-langkah tidak bersubtuk, bukan bersubtuk berdasarkan kepada ha, risiko banjir, undang-undang. Uh, undang-undang penting juga untuk uh, memastikan bahawa uh, manusia tidak membina uh, kawasan perumahan yang dekat dengan kawasan banjir. Kan? Semua, semua ini tidak perlu, tidak perlu membina apa-apa. Ramalan, cuaca, macam-macam itu semua adalah baik juga. Untuk mengurangkan ha, uh, pengu, uh, kehilangan harta dan juga uh, kematian disebabkan oleh banjir. Itu adalah uh, sepatutnya bukan perspektif itu langkah-langkah manusia lah kita boleh kata. Langkah-langkah kemanusiaan. Okey, akhir sekali. Bincangkan bagaimana iklim mempengaruhi kesihatan seseorang. Itu sebenarnya kuliah saya buat. Haa. So, untuk mendekati soal soalan ini, memang soalan itu sangat luas. Kita perlu mula-mula membincangkan secara umum apa yang dimasukkan oleh kesihatan itu. Ha? Apakah faktor-faktor yang menentukan kesihatan. Sebenarnya, ini akan membawa uh, kefahaman kita, mem menunjukkan kepada pemeriksa bahawa kita faham bahawa kesihatan seseorang itu bukan semata-mata disebabkan oleh iklim. Kita tahu bahawa kesihatan dipengaruhi oleh banyak faktor yang lain. Tapi iklim itu salah satu daripada faktor itu saja. Itu saja. Tak perlu kita masuk membincang secara mendalam. Apakah faktor-faktor itu. Kita tunjukkan ini sudah cukup. Yang penting kita memberi tumpuan kepada iklim. Itu budak, doktor akan belajar semua ni. Kita hanya yang merah itu saja. Okey? Okey dan uh, kalau maupun kita boleh bincang ini kesihatan manusia uh, dipengaruhi oleh perubahan iklim dan lain-lain, uh, kalau dapat tunjukkan gambar itu, baik juga uh, kita dalam situ lihat ada banyak faktor iklim yang mempengaruhi kesihatan ultraviolet, lampau uh, uh, kita ada uh, penandusan tanah, krisis air semua itu akan mempengaruhi kesihatan manusia, tak cukup air susahlah lah kan uh, Tak cukup tenaga susah lah, tak cukup makan lagi susah. Macam mana boleh sehat kalau tak cukup air, tak cukup makan, tak cukup apa sumber dan sebagainya. Semua itu adalah dipengaruhi oleh iklim. Dan berilah bukti-bukti bagaimana iklim mempengaruhi kesehatan. Keluar daripada Malaysia berikan contoh-contoh di luar negara, ini menunjukkan bahawa anda telah membaca secara luas. Sedangkan orang India mati pun you tahu, ha? orang Afrika mati pun you tahu, ha? you tahu tentang semua ini, ha. menunjukkan ha? betapa kesihatan, kesihatan manusia bukan sahaja dari segi uh, penyakit, uh. kesihatan itu dari segi keseluruhan. Ha, dari segi uh, cukup makan, kediaman, minuman dan juga ada apa-apa bencana yang mempengaruhi manusia. Apa saja ha, yang mempengaruhi uh, manusia itu dari segi fizikal atau mental ha, adalah uh, boleh dikira sebagai kesihatan. Kemudian kita kena huraikan pengaruh setiap unsur iklim. Ya, kita boleh pecahkan bagaimana uh, cuaca yang berbeza itu menyebabkan uh, pemanasan global. Anda boleh tumpu perhatian kepada pemanasan global. Ha? Menyebabkan suhu yang panas, menyebabkan uh, suhu yang sangat rendah. Ha? Kesejukan yang melampau, kepanasan yang melampau, membunuh. Memang boleh membunuh orang. Tengok, banyak contoh dia. <tion> Perubahan iklim juga menyebabkan bencana ha, Kita boleh bincang bencana Bencana boleh mempengaruhi kesihatan Memanglah ha, Ada bencana Kita tak ada air Kita ter, uh, terdedak kepada ha, apa ni Penyakit ha, uh, Boleh mati lemas Kita punya tumbuhan tan Tanaman mati Tak cukup makan Macam-macam boleh berlaku Jika ada bencana okay. Suhu melampau Membawa kepanasan, contoh bagus sekali adalah gelombang hangat, <coughs> suhu, gelombang hangat membunuh, ha, itu contoh-contoh dia, tak perlu bagi semua lah, bagi satu dua sudah cukup. Ha? Gambar aja itu tak payah tunjuk, oke? Okay? <laughs> Saya saya cuma tunjuk saja. Okay, yang penting itu ialah data dia, data dia. Okay, tempo sejuk pun boleh ya juga mampu. Dan ini berlaku setiap tahun di Kanada, di negara-negara yang mem, ha, mengalami iklim sejuk memang bila tempo kesejukan berlaku ha, sangat teruk ha. ramai orang meninggal. Ha. Tengok tu. Ha. Saya sudah bincang semua itu. Ha, contoh dia. Setiap tahun tengok, negara-negara itu ada kematian. Bagaimana tak tak boleh mati? Tak ada, mesti ada. Sebab apa? Setiap tahun, uh, suhu jatuh di bawah kosong. Kadang-kadang tolak 20, tolak 40, bernama ada. Kerepasan melampau juga boleh membunuh. Ha? Khususnya hujan air batu dan sebagainya. Ha? Tunjukkan contoh itu. Kemarau besar. Di Amerika digelar sebagai mangkuk debu ha? boleh bagi contoh itu sebagai kemarau yang besar sekali okay. yang penting saya rasa kita perlu bincang iklim mempengaruhi wabak penyakit sebab dia lebih khusus tertumpu kepada Malaysia sebab di Malaysia sekarang kita ikut musim uh, demam denggi dan malaria berlaku dipengaruhi oleh hujan Ha, suhu panas memang, tapi suhu kita tak banyak berubah. Yang berubah banyak itu adalah hujan. Masa baru-baru uh, saya baca dalam suka apa, dalam tempo dua satu dua bulan ini di Perak, ha, misalnya di uh, negeri Perak, jumlah kes denggi sudah kurang sebab uh, belakunya tempo panas. Tempo panas tak ada hujan, tak hujan tidak ada ini air-air yang di mana dia boleh membiak membekam. Su so, tempo panas adalah baik ha, untuk mengurangkan uh, pembiakan nyamuk dan juga denggi. Tapi musim hujan itu kita akan lihat case case denggi itu akan naik. Okey, itu ada korelasi yang positif, ha? Okay. Itu contoh-contoh. Saya tidak harap anda boleh memberi semua ni, tapi yang penting ha, dia punya itu saja. Pencemaran udara. Itu iklim mempengaruhi kematian juga. Ha? Bagi contoh-contoh inilah. Walaupun Malaysia contoh-contoh bagus dari Malaysia adalah jerubu. Kita tidak ada banyak kes kematian macam begini, ha, yang berlaku di aa, negara lain. Jerubu lah, ha, yang penting sekali, ha, mempengaruhi kesihatan. Ha? Tengok, itu, ha, kesihatan bagaimana kesihatan boleh diterjejas akibat daripada jerubu. Dalam kes jerubu Asia Tenggara 97 lebih kurang 70 juta orang dapat ha, kesan buruk. Lepas tu ada kesimpulan, itu dia. Sebab-sebab iklim mempengaruhi kesihatan. Ha satu dari segi kematian, dari segi kesihatan penyakit, dari segi sumber dari segi bencana kesemua itu kita boleh bincang dan bolehlah rumuskan bagaimana kita boleh menangani isu itu dengan cara-cara ini, untuk mengurangkan pengaruh iklim terhadap kesihatan manusia, kita boleh menjalankan Aktiviti-aktiviti uh, ini. So, di situ saja saya mengucapkan uh, terima kasih dan juga harap-harap uh, semua akan dapat makan yang baik dan uh, kita mungkin boleh jumpa lagi pada SEM depan, tahun depan, bukan dalam khusus ini.